Halo bosku, ketemu lagi di video airdrop terbaru dari Rosdog. Klaim connect approve Kalian-kalian yang pengen klaim, yang pengen bayi, tidak usah repot. Klik deskripsi copy by paste di trust wallet kalian Token ini bagus, kenapa? Desimalnya 8 Baik sebanyak-banyaknya. Claim sebanyak-banyaknya. Baik. Next video kita ketemu lagi di iDrop terbaru. Ini bukti masuknya. 20 miliar. Terima kasih.